patung dengan pasir, pasir berwarna sama adik Mika dan ayo kita buka ada merah. Aku, aku mau ini aku aku ngapain sama ini ping, aku masuk cetakan adalah ikan dan kurita rumah kerbau Dengan pasir Pasir ber, yang berguna ini Saya belinya di kantin Tapi harganya murah-murah amat Ayo kita buka Semuanya Wow ini dia Dia bisa campur Kalau kita campur Dengan warna apapun Jadi warna Sama kayak cat ya dia. ayo kita bermain teman-teman kita kita main warna merah dulu aku pilih namanya kelinci kelinci wow ayo kita cetak bagus kan Nico wow buat kue dia buat kue coklat sama stroberi. <gülüyor> setra semua teman-teman, saya belinya di situ namanya fun sen saya gak tahu fun sen tapi saya bisa bahasa inggris inggris I want it enggak. I want play a oh yes, I want play a sen yes, yes, yes ayo kita cetak Dan namanya kapal pesiar. Aku pernah main naik ke kapal pesiar, mau ke Bali, ke Inggris, semuanya apa? Tapi aku belum bisa bahasa Cina. Cina, enak <tip>. iya. Sekarang aku pakai warna biru deh, gak mau warna merah. Cetakannya semua merah. Memang kayak warna merah. Preferis, warna aku adalah biru rumah coklat rumah tanah <laughs> itu juga besok aku membuat lagi lok pasir lagi di pantai dong <laughs> di pantai dong di pantai kalau hey. di pantai itu enggak bisa kayak slide cuma pasir biasa. Nah, ini saya suka Send Fun. Yeah. aku kasih namanya Send Fun aja. Ada bacaannya Send Fun. Send Fun. Send Fun fun. Fun would make a kitchen. Iya <laughs> ya. Yeah, yeah. Kring kring naik apa pasia ya naik ke kapa pesiar duduk buat Uh, dicampur lagi gak boleh dicampur ya, ya. nanti abis pasirku capek beli capek beli di aku mau minjam sebentar deh. dia udah minum gak mau bagi-bagi nanti aku bilang pak polisi ya iya Welcome, Dad. <laughs> What I'm sorry, baby, baby, baby fun, baby, baby fun, baby, baby fun. Baby, baby fun. Niewagen, na. Pulang lagi nah ulang lagi dong Lagu Bali itu Bang Eh oh, enggak Bangga saja Kak Kak Ros saja Kak Ros kasih Kak Ros Kak Tanah Saya nomonya wow. Penggiller... Kak Saya nomornya Tata Panggil lah Kak Kak Wow Coba begin challenge itu challenge saya hmm. nggak tahu tips saya orang. aku tapi mau betul putih. tapi adikku ambil coklatnya, aku mahu ambil putih tapi dia ambil hitam. apaannya? dia ane <tuk> apa? bermain pasiraja. dia saya. dapat uang. tidak tidak. dia dapat uang itu adalah kasih bantuan so, senang ngasih gua sama adik wikek tidak berdentuh ya juga enggak usah kan ya ape capek caranya em mau main aja mau ambil coklat buang wey saya mau It <laughs> can chocolate so yummy It can salmon <laughs> itu adalah bingung <tunnels> <Julia>. <complexesreries> gerita gerita octopus gerita suara apa itu lu lu oh adikku Nah, tuduk, tuduk, tuduk. Nah, tuduk, nah, tuduk. Hi, capek capek Indonesia bantahku ada buat kucing rumah kucing rumah jadi tidak mau bikin kayak kelinci ikan kerbau apapun aja aku mau carinya kucing sama anjing Challenge ya, ya Adik Adik kok bikin banyak Mau, mau buat ini Buat kukis biar dapat dijual